yo assalamualaikum geng welcome back with me gang. dan di video kali ini nih geng uh, kita masih ngeprank. nah jadi <laughs> gue baru kenalan di sama cewek lewat Facebook nih kalian, lihat, kalian bisa lihat chat gue nih sama dia dari Facebook dulu tar gua minta uh, apa gua minta uh, nomor WhatsAppnya dia terus dikasih dan kita lanjut, kita lanjut di WhatsApp, geng. Nah, ini apa cara atau tips gombalin cewek, Gang. Kalau kalian mau coba, silahkan ya. Oke, yuk kita langsung aja ke videonya. Oh ya sebelum itu, kalau kalian suka channel gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semua, geng. Oke, yuk, let's go. Nah, ini gua pertamanya P. Malam Kak. Dia balas, malam Bang. Hmm, "Boleh kenalan nggak deh? boleh bang karena sudah nikah ya, dek. Nah di sini kenapa gue bilang eh, dia udah nikah? Karena di foto-foto dia tuh gue lihat dia tuh ada foto sama sama bayi gitu, terus ada foto dia tuh sama cowok. Nah gue kira itu eh, suaminya dia gitu kan ternyata enggak. Oke gitu, lanjut, belum bang, per aja kan? Gue takut kayak Udah tahu dia istri orang ya kan? Gak mungkin lah Gak nah, bisa mana pakai yuk lanjut ah nggak bang yang abang lihat di koleksi saya itu abang saya sama perak oh jadi yang pas gue lihat itu cowok peraknya dia ternyata sama yang itu abang yang mungkin kakaknya dia kali ya juga sih ya. lanjut nah terus gua udah dapat nomor whatsapp dia Sini, gua langsung uh, WhatsApp, langsung pas pas sudah jadi. Dia ini geng, uh, apa keturunan Kuala Lumpur? Geng Malaysia punya dia, jadi apa campuran ada Indonesia sama Malaysia? Jadi, pas udah dapat nomor WhatsAppnya dia. Gua langsung chat dia di WhatsApp. geng oke yuk, kita langsung ke WhatsApp aja, let's Go, Yo. silahkan kalian. Uh, kan ini jurus di itu buat m dia cantik geng namanya tuh uh, Zia oke okay. banget. manis dia tuh P hei kata dia jadi ternyata dia uh, orang batu sangkar juga ya gue kan juga dari padang ah, dia juga ternyata di padang ini gua mulai apa udah mulai dapetin uh, perhatiannya dia nih geng ya jadi ternyata dia uh, sekarang tuh tinggal di Pekanbaru ya jauh lah gua di Bandung di Pekanbaru ya kan tapi jarak sih nggak masalah geng, ya. yang penting hati itu hahaha <laughs> <laughs> <laughs> ya lanjut dia nanya yang kapan pulang, Bandungnya di mana? ternyata di baru, oh ternyata, dan ternyata dia tuh kemarin juga pernah kerja di Bandung geng, di bagian apa butik kalau nggak salah sih kemarin, eh, dia ngomong ya. Dia juga pernah eh, Bandung, Bogor, Jakarta, Sukabumi, Cibadak Tasik, eh, Tasik Malaya juga, Arutasi Melaya. Di sini gua bilang, "Oh, gitu. Berarti telat ya kita kenalannya." Si, Cie, catatan sama Bang enggak ada, ada yang marah nanti pacarnya. Di sini gua mulai. Mulai-mulai apa? Aduh, mulai ngebaperin dia, cuh nah, aja dia bilang, dia balas nih, "Itulah Bang, telat kalipun katanya. Asik. Jadi, coba aja pas lagi like di Bandung gitu ya. Kenapa? Enggak bang, terus gue baris lagi nih, iya telat, coba aja pas lagi di Bandung kemarin kan bisa ketemu ya kan, terus gue baris lagi nih, jadi sih udah punya pacar, itulah bang, haha, pacar, pacar Zia belum lahir bang, <laughs> jadi dia belum lahir katanya nah, sini gue mulai Itin lagi, kira-kira hmm. udah punya pacar, haha. Gitu. Okay yang berapa yang abang ngembangin dalam saat ini waduh dia mulai apa ya, <gulai>, mulai-mulai begitulah fotonya jadi dia juga geng baru tutus. tiga hari yang lalu tiga hari yang lewat berikutnya dia wow. oke okay. oh baru putus tapi bisa dong abang jadi penyembuhan yang luka anzi <gulai> aduh sate buaya, ya, geng. hehehe haha main kali gombalnya Anzi, main kali si gombalnya cuy, kok gombal sih de Emangnya kalau beneran enggak boleh ya? boleh boleh aja sih, ada, boleh geng, serius nih boleh, boleh banget katanya dia kan datanglah ke rumah ke rumah Mama Ici kalau memang serius, waduh, ini gue baru kenalan sama dia baru cu baru baru satu hari ini nih ya Yang ini juga tadi malam jam an tuh dan di sini kan ada jamnya juga nih kalian bisa lihat nih virus boleh bisa datang ke rumah kalau misalnya abang suka sama Eji gimana ya nggak mungkin bang terus uh, gua balas kenapa nggak mungkin Eji lagi sibuk ya kenapa gua bilang lagi sibuk? dia uh, Lama geng, balasnya nih dari dua baru dia balas 21 geng. bagi satu. gua dua menit tiga menit udah lama geng. <laughs> orang namanya ngeprank ya kan? Jalan di sini dia voice. Nah, gua gua balas lagi, jangan voice gitu. Nah, Apalagi di jalan, soalnya nah, di sini isi voice-nya gini. Geng dia curiga kalau dia tuh lagi gua prank. Dia mulai curiga, tapi gua berusaha buat meyakinkan dia kalau ini tuh makan ya. terus Ini plus sih kali aja abang tiba-tiba bilang kayak gitu konten Mempeng, ngomong-pengziar ya enggak sih ya apa sih bang beneran lo serius iya deh bang jadi nggak boleh ya dia? Boleh lah bang kan punya hak masing-masing cuma lucu aja kalau abang bilang sih. bilang itu sekarang Iya sih lucu aja sih baru kenal beberapa jam juga belum satu hari juga udah bilang suka Jantan, jantan. Oke, okay, lanjut geng. Ya. Masuk bang, nggak mungkin sekarang juga, Ji. Iya, iya boleh juga tuh, Bang. Kan ada pendekatan dulu. Nah, di sini gue mulai-mulai apa? Mulai uh, cari uh, gimana sih caranya biar biar enak gitu ya kan? Iya, Bang. Tapi kalau Bang Eji boleh kan? Boleh-boleh aja, Bang. Ah, boleh geng Ya udah makasih ya, udah dibolehin. Iya, sama-sama kasih, Bang. Nah di sini gua balas kelas sama-sama sayang boleh nggak <tuh> <tuh> <tuh> ah, boleh banget tadi ya kan enak uh, apa ini si ceweknya mungkin lagi lagi ya apa lagi mungkin lagi sayang sayangnya ditinggalin sama cowok dia masa baru tiga hari yang lewat udah putus kayak jadi gue berusaha di sini jadi dokter hati dia ya kan <tuh> <tuh> <tuh> oke okay, lanjut ah boleh banget uh, berarti boleh dong Panggil sayang lah boleh Bang suka-suka hati abang ya aja lah <laughs> kayaknya udah pas raja nih ya nggak suka-suka banji kalau Eji nggak suka, -suka, G, suka ya percuma ya kan iya kalau abang seneng Eji juga seneng kok waduh geng bongen tuh pengen dihalalin cewek ya ngomongnya halus gitu enak duh seneng mbak terus gue balasnya seneng-seneng banget sumpah lah seneng gimana coba Ya mm, seneng aja deket semeji gitu kan eh, Kapan nih abang pokamnya? di Disini dia nanya gue kapan pulang kampung nih Terang, apa? Dan gue juga jarang pulang sih cu Kadang dalam satu tahun gue pulang kadang enggak gitu kan Seneng aja deket sama calon jamaah Asik uhuh. eh, Bukan calon makmum Iya ternyata salah nih geng sebenarnya tuh calon makmum gitu Ternyata gue bikinnya sih calon jamaah gitu <laughs> Oh iya deh makmum gitu kan Maunya Iji kapan nah, Oke okay, iya Imam ya, Tahun ini biar bisa ketemu Nah di sini dia minta gue pulang tahun ini nih geng Biar bisa ketemu langsung Mungkin ya biar bisa ketemu terus segala macemnya gitu. Iya makmum cia Gue kasih gambar gue kedep yang ya, Biar jos Kalau cuman pengen ketemu doang mah Enggak ah Gue bilang kayak gitu Cuman pengen ketemu doang percuma gitu maksudnya kan Jadi gimana lah kata dia kan kalau pengen bang langsung nikah gimana asli kalau bang berani apa salahnya wah ini geng kalau bang berani apa salah jadi e, jadi gini nih guys setidaknya kalau gua pulang ke pekan Baru nih ya terus ketemu gua bisa langsung nikah gitu ya kan juga <tuh> bales lagi nih ya berani lagi masa cowok nggak berani ya iyalah jantel dong cowok ya kan aja mau atau nggak dihalalin gitu maulah kalau serius asik Bang Sirius lagi perasaan bukan buat perasaan bukan buat mainan Ji, nah, gua bilang kayak gitu biar kata-katanya tuh meyakinkan ya gak ya? Kayak... Iya, yeah, Eji juga nggak suka main-main dalam perasaan kok asik, Ji. Nah, di sini gua mulai ada nih Iya yeah, bang, kok bang mulai-mulai ada rasa hmm, sayang ya, itu asik. <laughs> Baru kenal lo, berapa jam juga udah udah bilang, sayang nih, P.A. jantan-jantan. Terus dia balas geng, ah, "Lucu ya, lucu ya, abang gitu." Aduh, ini geng. Kalau gua udah dengerin kata-kata abang nih, "Aduh, lemesnya minta ampun, gua geng, bener-bener lemes gitu." Dengar ya, "Oh lucu ji, bang serius ji, syukur gitu. abang kalau bang serius." Dia bilang kayak gitu. Nah, di sini gua koretor, ini yang gua nelpon dia, nah, ternyata ditolak terus dia bahwa uh, kok ditolak ditolak gimana bang telepon Eji dirijek dengerti telepon gua kayak ternyata Oh karena nomor abang belum lagi masukin dalam daftar panggilan WhatsApp dia mungkin ya jadi bisa masuk itu kalau gue telepon Oh itu pantas nggak boleh ya bang telepon mau, mau ngomong Nah disini, ternyata gua ternyata di sini uh, gua udah telepon dia terus gua udah mulai jujur sama dia gua takut uh, dia baper beneran gitu kan uh, di sini uh, uh, udah cukup sampai di ini chatnya karena di sini gua telepon dia uh, udah gua mulai jujur sama dia kalau ini tuh prank gitu kan jadi mudah mudahan uh, dia nggak marah dan gua juga nanti minta izin uh, uh, video chat ini bakalan gua upload di channel youtube gua oke okay, geng uh, mudah mudahan kalian terhibur ya dengan video gua dan next kita bakalan bikin video yang lebih gokil lagi oke okay, see you bye